Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara bypass FRV akun Google Samsung A12. Dan ini merupakan firmware terbaru dari Samsung A12 ya. Jadi nggak bisa lagi menggunakan cara lama. Nah untuk melakukannya ini, di sini kita menggunakan PC komputer dan menggunakan sebuah aplikasi yaitu Samfir. Ya untuk aplikasi Samfir dari Mahmud Salah ini bisa kalian download pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke langsung saja untuk di HP ini saya nggak bisa lanjut ya kita kembali. Nah kita kembali ke sini dan pastikan untuk HP sudah terhubung ke koneksi WiFi ataupun ke jaringan internet lainnya. Ya kita posisikan di awal seperti ini ya. Kemudian untuk bahasanya kita jadikan bahasa Inggris supaya lebih mudah. Oke seperti ini. Oh ya dan pastikan di komputer ini kalian sudah menginstal aplikasi Samsung Driver ya. Karena kalau tidak dikhawatirkan untuk Samsungnya nanti tidak terbaca. Ya, sekarang kita hubungkan untuk HP-nya ini menggunakan kabel USB Type-C ke komputer. Oke. Okay. Dan untuk melakukan bypass-nya ini, kita menggunakan aplikasi Galaxy Store ya. Ya, sudah terhubung. Kemudian di aplikasi Samfir ini, kita pilih Bypass. Kemudian di sini kita pilih Scan untuk mendeteksi HP apakah sudah terhubung atau belum. Nah, jika sudah, kemudian di sini kita klik. Lalu pilih SM127F. Kemudian untuk metode bypassnya di sini kita pilih yang Galaxy Store. Nah kita pilih saja yang mana bebas ya, yang penting Galaxy Store. Android hidden setting kita pilih. Berikutnya kita pilih di sini bypass FRP. Ya tunggu beberapa saat. Nah di HP lalu kita pilih View. Dan sekarang kita akan diarahkan ke Galaxy Store. Kemudian di kolom pencarian ini, kita cari untuk aplikasi Allianz Shell Kita ketikkan dulu Nah ini dia Kemudian kita buka Lalu setelah itu kita download Kemudian pilih install Nah sekarang kita harus masuk ke akun Samsung dengan menggunakan email Tentunya terlebih dahulu kalian harus membuat akun Samsung ya Ya saya sudah membuatnya dan bisa langsung login Berikutnya pilih next lalu masukkan password kemudian semua persyaratannya kita setujui dan agree nah sekarang setelah masuk ke akun samsung kita install untuk alliance ini tunggu beberapa saat hingga selesai ya ya jika sudah kemudian kita buka lalu next next lagi dan berikutnya sekarang kita login di aplikasi alliance Shell X ini dan kalau kalian belum punya akunnya, silahkan lakukan register terlebih dahulu. Nah, jika sudah berhasil login, kemudian kita masukkan untuk nama perangkat. Apa saja ya. Lalu pilih next. Kemudian untuk device admin, kita aktifkan. Kemudian untuk knox, kita aktifkan juga. Lalu pilih next lagi. Nah, kemudian di aplikasi ini, sekarang kita pilih app manager. Kemudian di kolom pencarian, kita masukkan Android Setup Wizard. Nah, ini dia Android Setup. Kemudian kita pilih action Berikutnya pilih force stop Setelah itu kita pilih wipe app data Lalu oke okay. Kemudian kembali Berikutnya cari aplikasi yang kedua yaitu Google Play Service Nah ini dia Google Play Service Kemudian pilih action Pilih lagi force stop Kemudian pilih lagi wipe app data Kemudian oke okay. Lalu kembali lagi dan sekarang kita cari aplikasi yang terakhir yaitu Samsung Setup Wizard. Nah, ini dia. Kemudian sama seperti tadi kita pilih action lalu force stop. Kemudian pilih lagi wipe app data. Lalu pilih oke. Okay. Nah, sudah selesai. Kemudian kita pilih di sini activities. Kemudian pilih yang paling atas. Lalu buka. Tunggu beberapa saat. Dan sekarang kita sudah melewati FRP akun Google, tinggal kita lanjutkan konfigurasi seperti biasa ya. Oke, sudah selesai dan untuk HP bisa langsung kita gunakan dan bisa langsung kita masukkan akun Google baru. Oke teman-teman, itu dia cara untuk melakukan bypass FRP akun Google dari Samsung A12. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.